Udah buat benjol, oke. Hari ini kita pengen informasikan kepada teman-teman ya, rilis terbaru dari OJK tentang nama-nama aplikasi pinjol apa saja hari ini yang mungkin masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Jadi, selain dari nama-nama aplikasi pinjol yang kita sebutkan pada video kali ini, maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Yang kali ini kita pengen sebutin adalah Aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Ah, udahlah bang, langsung aja Apa sih nama-nama aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin Nah, kalian bisa melihat nomor dan nama sistem elektroniknya itu juga ada websitenya, nanti bisa langsung cek aja, ya guys. Nah, di urutan yang pertama adalah aplikasi Danamas, dan yang kedua adalah aplikasi Investri, dan yang ketiga adalah aplikasi Amarta. Yang keempat adalah aplikasi Dompet Kilat, dan yang kelima adalah aplikasi. Bus. Di urutan yang keenam adalah aplikasi Toko Modal dan di urutan yang ke-7 adalah aplikasi Modalku. Di urutan yang ke-8 adalah aplikasi KTA Kilat dan di urutan yang ke-9 adalah aplikasi Kredit Pintar. Di urutan yang ke-10 adalah aplikasi Maucash. Itulah tadi urutan 1 sampai dengan 10 teratas nama-nama aplikasi pinjol legal OJK. Lanjut untuk di urutan yang ke-11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 aplikasi Rupiah Cepat dan di urutan ke-24 adalah aplikasi Crowdo. Di urutan yang ke-25 adalah aplikasi Indodana. Lanjut untuk di urutan yang ke-26 adalah aplikasi Julo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 modal rakyat di urutan ke 53 puluh tiga adalah aplikasi solusiku dan di urutan ke 54 puluh empat adalah aplikasi cairin di urutan ke 55 puluh lima adalah aplikasi trust iq di urutan ke 56 puluh enam adalah aplikasi klik kami dan di urutan ke 57 puluh tujuh adalah aplikasi duha syariah di urutan ke 58 puluh delapan adalah aplikasi invoila dan di urutan ke 59 puluh sembilan adalah aplikasi standards one stop solution di urutan ke 60 adalah aplikasi Dana Bagus.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 dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Indovan ID. Lanjut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 adalah aplikasi bantu saku oke lanjut untuk di urutan ke-91 adalah aplikasi dana bijak dan di urutan ke-92 adalah aplikasi dana fake di urutan ke-93 adalah aplikasi ada modal dan di urutan ke-94 adalah aplikasi sama kita di urutan ke-95 adalah aplikasi kawan cicil dan di urutan ke-96 adalah aplikasi kerode di urutan ke-97 adalah aplikasi klik cair dan di urutan ke-98 adalah aplikasi aplikasi etis di urutan ke-99 adalah aplikasi Samir dan di urutan yang ke-100 adalah aplikasi Whats di urutan ke 101 adalah aplikasi Assetku Dan di urutan ke 102 adalah aplikasi vindaya Oke baik ya guys itulah tadi 102 nama-nama aplikasi pinjol legal OJK Selain dari nama-nama pinjol yang tadi kita sebutkan Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Dan ternyata per hari ini teman-teman dan saudara-saudara kita -saudara itu masih banyak banget yang belum tahu ternyata aplikasi pinjol yang mereka gunakan hari ini adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal dan kalian yang hari ini sedang terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini enggak perlu panik jangan takut dan jangan lagi gerusak-gerusuk serta stop gali lubang tutup lubang Ya permasalahan pinjol ini pasti ada solusinya ketika kita bisa dan mampu untuk bersikap tenang Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh